Hai, ketemu lagi bersama aku lain gila di Kaleng Coklat, bukan kaleng-kaleng. Ya, bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-75, aku mau kasih film pendek tentang pilot micin di hari kemerdekaan ini. Pokoknya tonton terus sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Oke? Okay? Selamat nonton! Aku ketupi ya, ya Allah ngene salah, ngono salah. Kowe ini mbok mikir. Ora mung dolanan drone Kerja sing bener, sing apik. Sepeda akun 30.000. Aku. Wis kene lho. Padahal aku pengin bisa bahagia wong tuaku. Tur aku, aku sekadung seneng banget karo hobi iki. Bisa entuk akeh kanca, entuk garapan video. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Oke Pak, siap. Makasih. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya tiap minggu dapat kerjaan dari mikrodrone ini. Iya, gusti, gusti. Guslah, bangannya itu pedasku, mending tak boleh mabur Uh, lumayan, ono HP guys, bisa untuk kupit anyar. Apa bakal kau ya? Itu kudu tau ya, gue micin. Bu, apa ini? Oh, apene. Oh, Mas, jenengan tenan seneng banget aku bisa nulungi Di hari kemerdekaan ini, kita banyak belajar bahwa apapun hobimu apapun statusmu apapun agamamu di saat itu bisa berguna bagi orang lain lakukanlah mandiri dalam bekerja Merdeka dalam berkarya